Halo bosku semuanya balik lagi anjir abis bubble sar abis candy drop cok onek anjir. Oke balik lagi di bersama gua di channel tangan pendosa ya guys kita gaskan gaskan dulu kan siang ini di sweet bonanza candy land. Sini aku bawa modal 1,3 guys. Kita gaskan lagi mau ada bar barbar kan. Hmm. masih bersama mbak mirna ini diputar putar cok sweet bonanza candylane apakah ini sedang sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja cok gaskan lagi gaskan wah melek bubble surprise kah pops oke bubble surprise baru mulai udah dikasih bubble surprise emang mbak mirna tuh mantul guys Paku bilang emang lagi baik-baik saja ini shoot bonanza candylane hmm Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel Tangan Pendosa Langsung aja gue mau kasih info Kalau aku main di Maxwin138 ya guys Link daftar Maxwin138 ada di kolom komentar Langsung aja gasken, Candy drop oke Mantul Candy dropnya connect guys Dari bubble surprise ke candy drop Langsung aja bak birna gasken. Aduh ngelek co Oke kita gas biru ya Kita gas biru lagi gasken. Biasanya aku pilih merah cok, cuman feelingku lagi ke biru ini. Maukah birunya apakah pertanda-tanda JP nih feelingku cok? Apa nih, rel satunya mau di mana, cok? Oke, rel satunya lumayan ada ada plus, ada kali 5 cok. Itu kali 5 apa plus 5 sih? Aduh, mental pola bulannya. Oke, oke. Aduh, gak mau keungung lagi cok. Ah, berapa pula ini? 15 lumayan lah 15 lumayan guys, masang 50k, x 15 kan IAD isinya ini cok Berapa nih merah? Sama kalo 15 juga sama cok Aduh, ngelek cok Eh, hey, ngelek ini jaringan Telkomsel lah jangan ngelek dulu lah Oke, nggak apa-apa, untung untung kita masang biru ya guys, nggak apa-apa, gak apa-apa masih profit 600 ribu ya guys dari total taruhan Langsung lagi kita gaskan Berang-berang botong berang berangkat kita gaskan pasang-pasang dulu cok Aduh jangan ngelek dulu lah Jaringannya ini guys ah oke okay, lancar dulu tenang Nah santuy Gaskan lagi Putar-putar masih bersama Mbak Mirna ya guys Maukah Mbak Mirna ya mantap kali cok jadi pengen ikut muter aku ini apa ikut muter ininya guys roda putarnya adan kalian mikir aneh-aneh candy drop lagi kah wih deh candy drop dua kali co yang pertama dari bubble surprise ini langsung candy dropnya anjir oke masuk lagi ke candy drop anjir mantul banget nih mal. hari ini sweet bonanza candy land sedang gacor guys oke kita gas biru lagi kita masih ikutin feeling-feeling yang tadi ya guys. Oh ya buat kalian yang mau ikut mabar. Bersama tangan pendosa langsung aja link daftar Maxwin. 138 ada di kolom komentar. Kita lanjut lagi kanjut. Wih ada plus 10 cok Lumayan lumayan. Oke relnya lumayan nih. Lebih menguntungkan di kuning sih guys. Oke. Oke, jangan kosong dong. Adih anjir. Ya. Yah ah kali berapa pula kali 14 cok 5 ya nyangkut guys duh merah harusnya Cok. ah masih mendingan kita guys masih mendingan biru lah ini kuning yang besar nih Ha nah, kan kubilang apa adungnya lagi pula nah kan Empat nih bukan apa kubilang kena itu kuning Menang apa apa. Masih profit-profit lagi kan WS Candy Drop dua kali itu ada isinya, guys. Masih kerasa profit-profitnya, guys. Oke, kita gaskan lagi. Semoga switch spin yang connect. Kalau nggak switch spin, bubble surprise Candy Drop 5 an lumayan, guys. Masang 50 50. Limpul-limpul. Lim gaskan lagi kita masuk ke mode sedikit barbar. nggak -bar. sedikit barbar -bar nih, coba Aku main barbar ini. -bar main mode barbar. -bar gaskan maukah manis mbak Mirna kasih kasih bang abang ini yang terbaik lah kasih yang terbaik mbak Mirna bubble surprise kah bubble surprise lagi tuh lewat cok kayak nggak apa-apa santai anggur yang connect guys hancur banget kita gaskan lagi di bed yang sama ya guys sambil sebat sambil ngopi tuh pak paling enak nih guys ditemani mbak Mirna. Ntar kita ngopi dulu guys aduh santuy kan ayo buat kalian sambil ngopi sambil ngudut guys biar santuy enjoy nontonnya bersama tangan pendosa ya guys dan ditemani oleh mbak Mirna, hari ini untung ya bukan bang toib guys Mm. mantul ah air putih pun terasa nikmat guys air putih pun terasa kopi kalau lagi menang tuh oke nggak apa apa satu yang connect cok anjir banget kita gaskan lagi oke sweet spin nih sweet spin sweet spin kalau kena bubble surprise harus sweet spin guys dong jangan, jangan ngelek dulu lah gaskan lagi terputar putar-putar Maukah Mbak Bernas kasih-kasih switch pin kasih yang terbaik tuh diputarnya di situ co lewatlah switch pinnya switch pin lewat bubble surprise lewat sugar bomb lewat candy drop lagi kah Oke okay, manis candy drop lagi Sepertinya hari ini kita JP JP-nya di candy drop guys Gaskan kita lagi Masuk ke game candy drop Oke okay, kita gas biru lagi ya cok Kita gas biru lagi Mau kah mbak Mirna Semoga aja relnya mantul nih Di biru Ayo gas Duh ngeblur pula guys layarnya oke okay, 5 nah enak lah gede nih guys di biru guys percaya lah. Duh, kena kenanya di 2 pula oke okay, kali 2 5 dong aduh 3 berapa nih 24 gak main ini Cok. langsung profit langsung WD nih mah aku Berapa nih merahnya? Aduh, gede pula di merah guys, kali 42 anjir. Waduh, kuning yang kecil nih, kasihan kuningnya, cok. Ih, menang turnamen pula 50.000 kan? JP pula 1,2JT anjir, langsung gasken kita WD dulu ya guys, bersama Maxin 1,38. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton channel Tangan Pendosa sampai akhir ya, guys. Langsung aja link daftar Tangan Pendosa maxwin 138 ada di kolom komentar. Langsung aja gaskeun ya, guys. Bye-bye semuanya.